Ya, Mudah-mudahan kita semua tetap sukses, ya kan? Dan bisa melewati apapun hari ini yang sedang menjadi sebuah masalah. Dan hari ini kebetulan banyak yang terjebak di aplikasi Pinjol Dengan alasan ini, itu segala macam, keterdesakan, keterpaksaan, atau mungkin karena alasan kebutuhan, ya. Dan hari ini banyak yang sedang kebingungan, bagaimana cara membayarnya, bang. Bagaimana cara menghadapi DC pinjol yang hampir setiap menit meneror, mengintimidasi dan menagih hutang yang hari ini kita pinjam di aplikasi mereka? Dan hari ini bang aku sudah terjebak di 234567 aplikasi pinjol yang hari ini sedang membombardir ya kan nomor-nomor baru yang hari ini masuk ke nomor handphone kita itu. Jadi yang hari ini terjebak pinjol itu awal mulanya pasti nggak banyak ya. Mungkin satu dua aplikasi. Lalu karena sedang memasuki jatuh tempo, nggak tahan mereka diteror, ya ditagi-tagi, mereka minjol lagi di aplikasi yang lain. Padahal tanpa kita sadari setiap aplikasi pinjol yang hari ini kita gunakan itu sudah pasti ada biaya-biaya tambahannya. Dan kalau dikaji-kaji berapa sih uh, biaya dendanya, biaya bunganya, biaya vakumnya banyak banget ya itu ya. Dan coba kalian hitung-hitung berapa biaya perpanjangan, biaya administrasi, biaya denda bunga yang hari ini sudah kalian bayarkan. Coba dihitung-hitung dan di pikir itu dulu. ya kan, Supaya nanti kita bisa mengambil solusi dan kesimpulan dari masalah yang hari ini sedang kita hadapi. Oke, di video kali ini aku pengen mengajak kalian untuk stop bayar pinjol. Loh kenapa gitu bang, hutang kan wajib dibayar Oke, okay. kita sependapat dengan pendapat tersebut Dan kita juga yakin ya 99,9% dari subscriber kita yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran itu Pasti punya niat dan iktikad baik untuk melunasi semuanya Hanya saja hari ini kemampuan kita untuk melakukan pembayaran itu masih minim sekali dan bahkan hari ini kita masih kekurangan banget, ya. Bagaimana mungkin bisa membayar hutang, bang? Ya kan? Jadi hari ini, apa yang harus kita lakukan, bang? Yang terpenting, hari ini kalian harus bisa menjadi yang lebih baik lagi, ya, ibu-ibu. Hari ini banyak korban pinjol itu, ya, banyak perempuan, ya kan, ibu-ibu. Dan hari ini aku pengen mengajak kalian itu untuk stop membayar. Tujuannya ini apa ya kenapa abang menyuruh kami untuk stop bayar pinjol supaya kalian bisa memfokuskan diri kalian sendiri terlebih dahulu supaya kalian bisa mengumpulkan uang lagi supaya kalian bisa membangun perekonomian keluarga terlebih dahulu tanpa harus memikirkan beban ini itu segala macam karena beban hidup yang hari ini sedang kita jalani saja sudah cukup berat guys Ditambah lagi beban tagihan pinjol ya pasti tambah pusing lah ini ya kan Jadi stop dulu membayar tuh Nanti jadi bagaimana bang ya kan bunganya bakal terus bertambah ini Kalau untuk di aplikasi pinjol Legal OJK Ya tidak masalah ya Daripada kalian gali lubang tutup lubang Lebih baik bunganya yang terus bertambah dan ukuran bunga, nilai bunga denda tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok. Jadi kalau hari ini kalian stop membayar, lalu ngumpulin uang, ya kan? Jangan lagi gali lubang tutup lubang, ya insyaallah bisa. Kalau untuk yang ilegal bagaimana, Bang? Kalau untuk yang ilegal tidak usah dibayar sekalian. Sesuai dengan instruksi dan pidato Pak Menko Polhukam Aplikasi pinjol ilegal itu tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah kita hari ini. Mereka hanya menipu dan mengambil keuntungan secara sepihak. Jadi untuk yang sudah disebar data, tidak usah dibayar lagi. Ya kan? Kalau mereka memang tidak mau bernegosiasi dengan baik dan benar, dan mereka masih memaksa kalian untuk membayar denda dan bunga sesuai dengan yang tertera di aplikasi mereka, dan mereka sudah melakukan penyebaran data Memfitnah ya Mengintimidasi dan mengedit-edit foto kalian itu Menjadi foto-foto bugil Lebih baik tidak usah dibayar sekalian Tidak ada sanksi hukumnya Tidak ada sanksi bcekingnya Dan aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu Sudah pasti tidak punya debt collector lapangan Jadi yang terpenting hari ini Perbaiki dulu keuangan pribadi kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak afpi asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia perbaiki keuangan pribadi terlebih dahulu ya Bagaimana Bang ya kan nanti mereka tuh nah, ini dia yang menjadi masalah terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kalian ciptakan yang jawabannya kalian pengen pas Ya pasti nggak bisa. Kita yang hari ini sedang terjebak dalam keadaan pinjol ini sudah pasti tentu panik. Maka makanya kita dianjurkan untuk lebih banyak mendengar, ya kan? Lebih banyak membaca, lebih aktif untuk mencari informasi. Jadi kalau hanya menonton video ini saja, kalian tidak menambah bekal ilmunya dan pengetahuan serta wawasannya. Maka kalian akan pusing sendiri, kalian akan terus-terusan menguras energi kalian hanya untuk memikirkan sesuatu yang hari ini belum tentu terjadi. Banyak yang ketakutan ini bang, banyak yang takut didatangin debt collector. Banyak yang takut kalau debt collectornya nelpon kantor. Banyak yang ketakutan kalau suami dan mertuanya tahu kalau ini itu segala macam. Kalau yang masih menakut-nakuti dirinya seperti itu, kenapa kalian tidak memilih jalan yang benar? Misalnya hari ini kalian takut kalau didatangin debt collector ke kantor. Solusinya bagaimana? Atau mungkin hari ini banyak yang sudah uh, mendapatkan intimidasi atau telepon pemberitahuan dari aplikasi pinjol ke kantor. Cobalah untuk berterus terang dan terbuka terlebih dahulu kepada atasan kalian ceritakan saja yang sebenarnya, lebih terbuka itu enak ya kan, dan untuk yang sudah berkeluarga cobalah untuk lebih terbuka kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian, untuk yang sudah berumah tangga coba terbuka untuk suaminya, untuk ibu-ibu yang hari ini sedang kebingungan ya, jangan melampiaskan kebingungan dan kemarahan kalian itu ke dalam rumah ya kan, sudah pasti nanti rumahnya jadi tambah panas cobalah untuk memilih waktu yang tepat untuk berbicara santai dan memberitahukan bahwasannya hari ini kita sedang diuber-uber aplikasi pinjol jadi itu akan meringankan beban mental kalian hari ini ya untuk yang hari ini punya niat baik ya aku cukup mengapresiasi dan memberikan support karena salah satu cara yang bisa kita lakukan hari ini adalah Membangun niat terlebih dahulu Kita memang pengen melunasi semua hutang-hutang ini Biar nanti kita diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka untuk bisa melunasi semuanya hari ini Ya, Oke yang penting stop bayar dulu Supaya kalian bisa mengumpulkan uang untuk membayar semua hutang-hutang dan tagihan Oke jadi mungkin itu dulu bisa saya sampaikan ya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.